PKI ada di mana? PKI ada di istana. PKI ada di DPR. PKI ada di Purwakarta. PKI ada di kantor partai tertentu. PKI di anggota DPR dari berbagai partai. Saya di P tiga. Saya ingat betul ada satu orang perempuan yang bapaknya dia itu adalah namanya Akp Anwas. PKI golongan yang terjadi menjiksa para ulama tahun 50 dan dia jadi anggota DPR RI di P3 gue beri mudik. Jangan sampai saya menunjuk-nunjukin kertas-kertas di kertas kosong awesome lagi saya minta baca ya ini bagian keamanan baca nih Haji, cip Haji <tuh> konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat, rakyat Indonesia Partai Komunis Indonesia PKI diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010 ya. lalu akan ada yang tanya Pak Ustaz Tadak akhir begini ya ini sekarang tidak dikonfretir. Ini Karena kalau tak oh, apa-apa. Anda mau ngomong-ngomong terus buktinya mana? Bukti kan kalau PKI tidak ada. Terus para jaman. Jadi sekarang jangan mau dibohongin sama orang bilang PKI tidak ada. Pokoknya kalau Bapak Jenderal dia bisa teriak kudu mengatakan. barang siapa ada orang mengatakan PKI tidak ada atau PKI-nya mana, patut diduga PKI-nya dia. Hmm. Jadi di masyarakat, kalau ada yang menolak-nolak pengajian membahas PKI, berarti dia PKI. Atau simpatisan PKI? akan diaparan? Bahwa kita di ruangan ini datang untuk melawan musuh yang akan menghancurkan ke kita. Siap? Bera Islam? Siap Bera Islam? Ya! Siap Bera Islam? Ya! Siapkan Siap yang PKI? Ya! Rasmi PKI? Ya! Pakdir! Oh! DPR, PKI-nya ada di PKI-nya ada di kantor partai tertentu, PKI-nya di anggota DPR dari berbagai partai Saya di P3, saya ingat betul ada satu orang perempuan yang bapaknya dia itu adalah namanya AKP Anwas, PKI golongan A, yang terjadi menggisah para ulama A tahun 5. Dan dia jadi anggota DPR di P3, gue periode jadi sebenarnya kalau minggu lafal pada saya yang relatif akhirnya resiko dengan menyebutkan nama-nama itu sebetulnya itu waktan lalu pertanyaannya kenapa anak PKI bisa jadi anggota DPR RI? karena ada perubahan undang-undang, undang-undang pemilu pada tahun 2000, 2004 atau 2003, 2003 ya, pasal undang-undang nomor 12 atau 2003 pasal 60G terjadi perlombangan undang-undang bahwa akibat dari amandemen undang-undang tersebut akhirnya orang-orang PKI boleh jadi anggota DPRD, DPRD, DPD, eksekutif, legislatif, sekarang kita udah kalau mau diunakan, umat Islam harus juga di promes ayo sekarang di ruangan semua ini siapa yang anaknya sedang belajar di akor bukan anaknya, anak, ponakan anak, saudara, ayah pacumpaan tidak ada negara kita salah kenapa nggak dimasukin karena kita siapa yang sekarang anaknya sedang pendidikan di AMN atau dari militer atau akabri ayo kita ada salah kita diunggah jadi kalau sekarang dia general Kristen jadi pimpinan general Kristen jadi apa salah. ya salahnya kita nggak pernah nyiapin orang kok yang kita siapin cuma menghafal Quran doang tersinggung saya ngomong itu menghafal Quran itu namanya baru persiapan apa Quran jadi kapolri apa Quran jadi jenderal ini apa Quran udahan ayo jujur udah apal Quran kemana lagi bawa banggain terus? Abis apa Quran jadi jenderal, abis apa Quran jadi kompolkrim, abis apa Quran jadi kapolri, kong abis apa Quran jadi kepabing, abis apa Quran cuma pindahin dari masjid ke masjid jadi imam doang Oh Ustaz, jangan jinjur gitu dong. No. Ya memang partainya begitu Itulah kesalahan kita. Kalau di Palestina, di Palestina itu orang ada wisuda, juga di Indonesia ada wisuda. Kalau di Indonesia wisuda itu anak TPA ikro 6. dimulai dengan A -A, -B -B A A A A A A A A, terselesai itu ikronem. nanti orang tuanya disuruh bayar biaya untuk wisuda kalau di Palestina umurnya sama 6 tahun sampai 12 tahun kalau di Palestina ada wisuda juga tapi anak umur 6 tahun sampai 12 tahun selanjutnya hafal Qur'an kalau di sini baru mau belajar Qur'an sehingga ketika selesai iklan 6 tidak ada lagi ke masjid akibatnya ramadhan masjidnya te. ayo kita buka semua masjid laten. kita tes subuh-subuh nih masjid istri yang mana pengurusnya bebas, mana kita serah mau mengurus pokoknya yang dipengurus kok nggak ada karena ya saya tanya stan kalau subuh anak yang umur 17 tahun sampai 25 tahun ada berapa orang jujur nah. cinta ada 20 orang <tuh> ada. sekarang tuh kalau kita tes tidak akan ada banyak yang usia dewasa jadi wajahnya wajah wajah kusam tes dia naik jawab kita tes sekarang ya yang ada di ruangan ini yang usianya 17 sampai 25 tahun angkat tangan yang tinggi Satu kali saya katakan Yang usianya 17 sampai 25 tahun angkat tangan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sembilan, dua belas, tiga belas, sepuluh, belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, usah belas, jadi kalau kita bicarakan kebangkitan PKI ini sudah selesai karena ciri-ciri kebangkitan PKI yang pertama adalah mau limo itu menjadi hal yang tidak biasa. Ciri kebangkitan PKI itu keluarga-keluarga tidak saling harmonis. Istri tidak hormat lagi pada suami. Suami tidak lagi ingat dengan kewajiban di rumah. Anak tidak lagi hormat pada ayah dan ibunya. Kita jujur saja para nyaman, kehidupan kita sehari-hari karena kehilangan hormat itu tidak akan pernah ada kalau kita miskin. Anda boleh soleh kayak apa, boleh pinta kayak apa, tapi rumahnya kontrak. Tidak nah, ada cerita hormat tetangga kalau kita. Jadi malam malam ini saya akan tetap membatasi diri sehingga kebangkitan PKI tersebut mestinya sudah sampai kepada wilayah menangkan dan membahas itu. Soalannya, tahukah kita bahwa mereka itu melihat kita seperti di akuarium. Mereka tahu Alfian di mana, Ustadz Andri Kurniawan di mana, ini eh mana. Sementara kita menyebut mereka siapa, di mana? Saya bisa, karena omongan saya nggak pernah dianggap dari dulu. Ya, kan saya itu tentang bohong, tentang ujung-ujungnya saya ditangkap. Pertanyaan, kenapa saya ditangkap? Ya, tapi Sutardja itu kebanyakan tahu tau nya. Nama saya ditangkap karena begitu. Kalau gua salah, salahnya soal apa? Oh, bener pak? Saya bacakan ya, Ini yang hakim ketua. Pemasa, pembacaan kalau desain tanggal 30 Mei tahun 2018, karena kasus saya kan ada dua. Setelah melalui persidangan, saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disahkan. Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu, berhubungan dengan kebaikan bangsa dan negara, tidaklah termasuk hal yang berhubungan dengan kriminal. Maka dengan ini, saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Bayangin, yang satu eksensi diterima, yang satu bebas. Nol tambah nol sama dengan kan empat. Gue gak ngerti, bawah ngerti. Bawah ngerti. <tuk> Itu juga yang terjadi pada Habib Nezing. Di seluruh dunia, mana ada orang berlemasalah gara-gara masker. Yang empat tahun datu polis. Saya tidak ingin gue Pak. Ini kan harus jadi pertanyaan ini, ya. karena dalam rumah Islam, ini adalah operasi kombinasi antara Zionis Internasional dan Komunis Internasional. Jadi antara si Jinping dengan pemimpin Amerika itu mereka cuma berbun lapak Kita jadi yang nanti Gak sanggup melawan Cina kita bantu sama Amerika Gak sanggup Amerika minta bantu sama Cina Makanya nah, belajar dari, dari taliban Kenapa taliban tanggal 21 bulan Agustus tahun tanggal 15 Agustus tahun 2021 Bisa mengibarkan bendera La Dan seluruh tentara tentara Amerika hengkang dari Afghanistan? dari tahun 2001 sampai tahun 2001 sampai 2021 selama 20 tahun Amerika mengalami kerugian 14.000 triliun hanya menghadapi pasukan-pasukan jihadis yang sangat sederhana yaitu para Taliban yang rata-rata dokter S.E. Ya, yang namanya lawan penampilannya aja sederhana tapi dokter kalau kita penampilannya keren gelar dokter itu goblok saya debat dengan Profesor tertentu ya kalau masih ingat Doktor. Yang disiram sama Ustaz Munarmak, KKRT, ingat kan? Ya, yang kayak gitu selesai digomongin nih. Ya. Atau debat saya pertama lawan Dur, 3 Oktober 2002. 2020 tahun lalu, ketika muncul buku Aku jadi anak PKI ditulis oleh Bukacip di tadi, maka Sugeng Suparwanto yang anggota dari Partai Nasdem, saya nggak tahu ini anggota JPKT ini kayak sekarang, Akhirnya saya diadu dengan bus dulu itu dua puluh tahun yang lalu, Bayar. Presiden lawan sama rakyat biasa, saya kan bapak-bapaknya baru ketemu saya sekarang, dua puluh tahun lalu siapa saya sekarang juga saya tidak ada apa-apa. Nah, supaya perbincangan kita tidak terlalu kita untuk panjang, saya ingin mengatakan kaum komunis PKI merasa sudah selesai perbedaannya, jadi yang perasaan tak ada sholat nggak boleh, dipasang jarak-jarak, gereja nggak dikampu, pasar nggak dikampu, terminal nggak dikampu, bandara kami dipersoalkan saya lah anak Jakarta nih, saya kan anak kenabang, ketaburan Gang 1 Kami berisik gan 3, kita teman dari kecil, seumur di dekat mesin istimewa Jakarta itu ada Pasar baru sebelum sampai sana di tengah pusat kota Jakarta, ada yang namanya Pasar tanah apa? arah ke timur ada ketemu namanya pasar senen bayangkan pasar senen pasar gemprong, pasar genjing pasar baru, pasar tanah itu kalau digabung itu bisa 2 juta orang bisa tumplek-plek di musim tapi musim istiklal yang di Jakarta itu tidak ada salat Idul Fitri dan Idul Adha selama dua tahun dulu. PKI mana lagi yang mau engkau kita kan masuk Kenapa gelaran di pasar tidak disoal, gelaran di masjid sampai tidak ada sholat? Karena berarti kalau tidak ada sholat berarti ada yang menginginkan sholat tidak ada. di bidang dilarang, kah ada sih, pasti dia pakai taktik juga, nggak bakal berani Nah, jadi saya ingin katakan supaya tidak terlalu berjauh-jauhan, saya coba buat waktunya. Ini kita belum semangat waktu ya, ini sekarang baru jam setengah sembilan. Kalau saya menyampaikan sampai jam sembilan lewat berapa jamaah siap semuanya utuh. Nah, siap tidak pulang dulu? siap ya. siapkan pertanyaan? siap ya. nah, jangan tanya hanya dua orang Nanti ya. pertanyaan bebas yang penting jangan e, menimbulkan hal-hal yang tidak enak karena ciri PKI itu kalau ada pembahasan soal PKI nanyainya pasti rusuh kalau kami cacimaki maki narasumber, ini saya, saya buka aja, aja di tengah lihatnya tadi maki saya, PKI benar bukan cacimaki jadi ya, kalau tahu, kenapa kenceng mati orang? Ini pengalaman saya. Saya kan sudah hampir 30 tahun membahas PKI di mana. Maka, pertarungan saya terberat itu ketika saya ditugaskan di Batu, di Belintang Selatan. Bayangin, itu tahun 2001. Berarti sekitar 21 tahun yang lalu, saya sudah berdugas menerangkan bahaya PKI. Ini dimiliki orang gila, kan? Sekarang juga ngomong begini masih ada yang percaya. Oke. Okay. Saya ingin mengajak pertama dengan skema sistematika kebangkitan PKI Yang pertama, 10 langkah menuju eksis komunis PKI Sebenarnya sayangnya, mestinya buku ini cukup banyak Tapi buku ini sudah tanda hmm. Saya mengajak bagaimana mereka muncul dengan kelompok diskusi di kampus-kampus Mereka muncul bertabung dengan kaum miskin kota Mereka muncul, memang mereka pancak Ketika kampus-kampus tidak lagi punya kelembagaan dulu kan namanya ada yang namanya dewan mahasiswa, dewan kalau yang aktif mahasiswa atau penunjukan pasti paham. Nah, ketika terjadi malari pembakaran apa namanya produk-produk jepang itu sebenarnya juga semangat komunis juga. Kenapa produk jepang dibakar? Karena yang dominan adalah produk cina, tapi itu nggak pernah disebut sampai sekarang jadi komunisnya itu sejak tahun 1970-an sudah ingin bangkit lagi tahun 1981 datanglah orang yang TAMHIS kader mereka yang berangkat dari Eropa Timur orang Indonesia jadi sejak tahun 1986 saja sampai sekretaris DPD Golkar, Jakarta itu dari Klaten Pak PKI kita kan tengok Golkar soal PKI ternyata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta tahun 1986 adalah PKI dari Kraten saya sayangnya namanya ini gak hafal tapi ini, ini, ini bukan gobek nih saya ini pakar PKI saya bisa berani untuk kantiop saya jadi gini ceritanya jadi ketika ini Sekretaris DPD Golkar DKI ini kok bicaranya kalau sudah bahas PKI kelihatannya agak asem deh. dan cenderung membela Bahkan beberapa kali dia malah, tanpa sadar benar-benar membela orang, orang. Akhirnya pihak intelijen di lingkar Jakarta menyinggalkan dia di sidang Memang ada pemuda rakyat dari kelakon. Untuk bisa dia bongkar dia ngaku, dia beker. Itu terpaksa tim intelijen itu memanggil temannya dari sini. Saya kurang paham biasanya, tapi kalau pertanyaan kelakon. Sebelas tahun lebih berteman sama-sama pemuda rakyat pemuda PKI. Temannya itu malu karena dia bilang ketika dia berpapasan Aku orang terkenal, sokos sampai ya. Temannya bilang, nggak kenal, kakek belasan tahun bertemu bilang nggak kenal. Temannya itu marah, degannya. Kenapa sampai nggak pulang ketika kemarin bapak sampai meninggal? Nah. Nangis. <laughs> gak mungkin bang Dede mau dekor, mata Berarti namanya dia PKI kan dia juga punya punya rasa cinta dan punya duka juga sampai mau pulang waktu bapak meninggal nah, kan tadi teman-teman dia tahu bapaknya meninggal jadi, terus terang malah ya pak kan rekan sudah masuk ke berbagai lini sejak jam baru-baru seketat itu yang namanya linsus, seketat itu yang namanya MD udah ada, apa lagi sekarang dicabut semua jadi ciri-ciri karakter itu adalah dia menghadapi persoalan dengan cara persoalan yang bukan persoalan dipersoalkan, persoalan yang persoalan tidak dibahas itulah Indonesia. Persis. PBRNI kalau di luar negeri lagi pada terulur, ya. Jadi ini ala upaya kemiskinan dalam skenario negara-negara komunis. Dan di antara ciri negara komunis adalah masyarakat dikendalikan oleh polisi. Saya ini pakar PKI, loh, berani ngomong-ngomong. Hmm. Ya, ya. Dia kayak seluruh dunia. Di seluruh dunia itu mesti dikendalikan oleh polisi rahasia. Bukan tentara. Anda boleh cek ketika Rusia menjadi negara komunis. Ketika China di negara komunis. Kan Indonesia ini polisi berani nggak nak mukul tentara? berani untuk persis sekali, karena kita lihat negara komunis. Persoalannya habis ngomong begini, kapan saya mati? Itu persoalannya, kan. Jadi kalau ada semangat untuk menjalankan dan mengawal ulama, bener enggak mengawal? Nggak usah ngomong, pertama permohonan saya, mohon do'anya. Karena ada di Rasulullah, barang siapa seorang teman mendoakan temannya, maka Allah berkewajiban untuk mengawal Mau Mohon do'anya saya, nih? Ya. Hmm, do'akan saya, do'akan Habib Rizzi, do'akan Munarman, do'akan seluruhnya baiknya sudah meninggal dunia maupun yang masih ada kami oke nanti pertanyaan akan menjadikan saya lebih detail yang kedua adalah kudeta konstitus sudah disepakati bahwa yang namanya hari Pancasila itu 18 Agustus kenapa jadi sekarang 1 Juni? kapan dibahasnya? 1 Juni menjadi hari Pancasila itu adalah hasil rakornas keempat PDI Perjuangan sekarang saya tanya, waktu saya disidangkan si Hasto dipanggil ke pengadilan karena dia yang saya saya tanya, kata Hakim Ketua, Saudara Alfian, ya, Anda mau bertanya kepada Hasto Kristianto, Saudara Hasto, saya panggil Mas, Mas Hasto, saya tanya, 1 Juni itu hari Pancasila yang PDI Perjuangan, apa hari Pancasila Indonesia? <SILENCIO> <Yeah>. <SILENCIO> ya, begitu, dokter tuh, tuh sekarang udah dokter. Di negeri kita tuh ya saya sebagai orang yang lama jadi dosen karena gelar itu sebagai tameng untuk mengungkapkan ada yang profesor lalu sausah. Dan ilmu akademis kebangkatan akademik tidak ada. Profesor menulis tahu Orang boleh jadi profesor kalau minimal mengajar di pasar sarjana program doktor dan program pasca minister. Selama sepuluh tahun, kalau itu doktor ngajar 10 tahun dulu nih di program pasca baru, dan profesor, tidak ada angin, tidak ada hujan jadi profesor tapi nah, Profesor gak percaya sama ada Akhera dan di mati kita masuk sordangan, bu. <tuh> <Jumurnya> siapa tuh? <tuh> bolu ya <tuh> yang ketiga operasi kaum komunis PKI yaitu pembubaran FPI membubarkan itu kan namanya bubah bubar itu bubrah kalau orang berkeluarga namanya cerai kalau orang bercerai itu kira-kira menyebabkan sederhana atau fatal Eh lihat-lihat gua aja ya, konsep peralihan keamanan gitu. Ini lagi sih harus dirapi rapi ini jangan dilihat orang perhatian sama dia. Gua kayak keluar depan ya soalnya. jadi operasi kaum komunis PKI ini sangat sistematik dan mereka betul-betul di antara dia merusak nama. Bagaimana Habib Rizik dirusak dengan kasihir rahasia? Bagaimana Agim uh, nikah lagi itu dalam hukum Islam itu zina atau bukan? Nah. Umar Najib ibu ibu sering tersorot ibu, nah. bu kalau orang suami nikah lagi zina atau bukan? Bu oh. ya udah nggak ada persoalan nggak? Ya, ngamuk biasa. Akim nikah, kan? tapi kayak apa hancurnya reputasi Akim di tahun 2005, sementara ada orang yang kerjaannya gorden ganti pasangan padar pejabat publik. 409 eh tertutup bicara ini oke yang kedua koordinasi dan konsolidasi nasional gerakan perlawanan terhadap komunis PKI gaya baru dan sebenarnya ini saya tidak akan bahas kalau tidak ada pertanyaan saya mau cerita saja bagaimana mereka berkoordinasi antara mereka pada tanggal 2 sampai 3 bulan November tahun 2021 di sebuah yayasan di Bogor bertemulah komunitas PKI dan LKI apa PKI itu Partai Komunis Indonesia? Ini RT hasil Kongres PKI tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang Jawa Tengah. Setelah Kongres PKI di masa setelah mereka dianggap bubar mereka tetap mengadakan konsolidasi di berita Selatan. Mereka mengadakan Kongres yang ketujuh di berita tahun 1967. Kongres PKI yang kedelapan di Sukabumi Selatan Jawa Barat. Pora PKI yang ke-9 di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Sukabumi Selatan tahun 2000, Cianjur Selatan 2005, di Magelang tahun 2010, di Banyumas tahun 2015. PKI ini Jangan sampai saya nunjuk kertas-kertas 19 kertas kosong Saya minta baca ya, ini bagian keamanan baca konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia Partai Komunis Indonesia PKI Terbitkan oleh Jalan Rakyat 2010. Ya, lalu akan ada yang tanya kok setelah Arfian pegang begini, ya, ya ini sekarang tinggal ini Karena kalau ada wako, Anda ngomong-ngomong terus buktinya mana? Bukti kan kalau PKI nggak ada. Bukti kan Trikaji telah membuat buku yang berjudul Aku Banga Anak PKI terbit bulan Juni tahun 2002. Sampai hari ini buku tersebut sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplah Kalau ada yang mengerti efek sebuah buku Ya buku saya ini bagaimanapun punya nilai strategis Karena seluruh badan intelijen dan panglima perwira-wira Kalau pendidikan pasti nyari-nyari saya Karena buku dua saya itu menggantar komunis Yang satu penangkal kebangunan pekerjaan Sekarang PKI-nya udah bangkit jadi ciri-ciri orang-orang yang cenderung pada PK itu adalah menganggap pembahasan PKI itu tak perlu menye, menghina, lunduh, kadun, persis seperti tahun ini mah. ya, oke, okay, nanti kita teruskan bentuk dialog perlu apa upaya mereka? nah, ini penting di rumah apa upaya mereka? apa kebangkitan mereka itu tidak dipersoalkan pertama, disinformasi produsen hoax saya ingat betul ketika saya ditangkap pertama tanggal 30 Mei tahun 2017 itu saya masih di Polda Metro. Itu satu hari yang namanya Metro TV itu berita tentang saya. Saya yang punya diri nonton kurang ajar. Jadi ceritanya aja benar-benar hancur saya Ustaz yang gak punya ilmu ngomong sembarangan terus, bohong di, di ini terus sama penyiar. Jadi kalau orang yang pernah ketemu saya nonton TV ya udah. Jadi upaya mereka yang pertama lebih disinformasi. Jangan dianggap, jangan ada yang menganggap PKI bangkit. Walaupun sudah pergi pada bendera palu lari dalam acara ulang tahun kemerdekaan tahun 19, tahun 2013 Milan, Pak HUT Indonesia 68 di kantor partai tertentu itu ada di YouTube. Sekarang dicabut, sebenarnya mereka minta pihak YouTube untuk membela atau untuk mencabut. Uh, Mungkin saya dengan saya bicara begini, Bapak-Bapak yang punya downloadannya, coba kirimin ke saya penting kalau saya pegang mungkin akan punya daya yang 4% kurang ajar mereka jadi PKI-PKI itu sekarang ada di ruangan ini <tuk> nge-rekat, serius, ntar gitu. tol-tol di Serahil ke Polsek <tuk> karena begitu dapat lima juta, saya gak aja <tuk> yang tukang lapor-tukang lapor itu namanya SP SP itu spy atau suruhan polisi ya. saya kan dijarakan banyak kenalan dengan itu mereka-mereka yang masuk ke banyak juga polisi, dan mereka tuh korban atasan. Kalau kita ngomong, sebenarnya yang berbuat bukan saya, Pak. Karena saya bawahan, saya tak usah, Jadi yang berbuat atasan, yang masuk penjara bawahan ini. Itulah Indonesia. Yang kedua, pemutarbalikan fakta. Coba sekarang, mereka dapat uang, SKKPH. Surat Keterangan Korban Hamra. Jadi bapak-bapak yang belum tahu, apalagi sekarang keluar lagi SK yang berupa kepres. Ini ngeri. Baru terbit tanggal 26 bulan Agustus. Kalau enggak kalau bisa kalau nya gimana ya Allah. Oh. Ini kepres tanggal 17. Bagaimana bahkan fakta ini soal Allah yang itu tidak sama. Saya nyatakan untuk gerakan kudeta g 30 PKI dalam dan pelakunya adalah PKI di PKI benar-benar dia yang buang, dia yang membunuh dia yang menghancurkan pesantren dia yang memperkosa santri dia minta hadiah jadi sejak 2009 kelas melalui Komnas HAM maka orang-orang PKI di beberapa keluarga-keluarga yang disepakati dengan pihak Komnas HAM dengan LPSK dia mendapatkan uang atas nama pemerintah Indonesia sama dengan antum, rumah di dirampok, istri antum diperkosa terus dibumbu. anak belum belum antum dibakar tapi semerangpo langsung datang minta hadiah dikasih lagi ngajarin apa itu, itu susah ngomong begini kita bu kalau ustad jangan emosional Sekarang dia usah makanya saya bilang bukan lagi bahaya lantai sekarang harus disiapkan pedang-pedang dan samurai harus siap kalau sampai saya mati segala macam kalian harus cari siapa yang bunuh saya nah, dibunuh karena mereka sudah TO dan mereka sudah punya agenda 2002 2025 Karena dalam buku bahaya komunisme, karena Profesor Dr. Abdul Ahmad dan Dr. Baharudin Lopa halaman 21 alinea keempat dikatakan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 adalah warming up pemanasan. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 65 adalah general repetisi pengulangan dan kita akan melangsungkan itu jadi hampir di semua negara-negara yang komunisnya kuat, dia mengalami kudeta yang ketika di Indonesia, kudetanya yang tak pakai darah. Karena sudah diresepikan lewat. pembubaran MVI itu apa dasarnya, coba? MVI salah apa? Korupsi berapa triliun? Berapa banyak orang yang dibunuh? Saya bukan belain MVI-nya, logikanya masuk. Tapi dibuat buat itu adalah daya PKI. Ya pakailah Bapak maupun Mda ya, kan baru komplit kan jadi ikan pulung kan ada pulung jadi kan atas dimauan saya kan itu orang pun nonton kok videonya ada. Saya tidak yakin secara kenal saya karena ada dengan Bapak maupun ya Kakak Katarja kan, kan, ini. Kan, kan, kan. Pintarnya dia itu, mau silih tangan silih. Saya punya teman dekat namanya Haikal Hasan, sekarang pasti akan itu posisi dia termasuk hari muntah kembali. Ini <Sisi> teman saya, saya emang itu. Makanya, kalau ketemu dia itu, "Amplop, amplop, Saya orang-orang pada -orang, orang -orang, marah. Tapi bantuan, teman gua, biar begitu. Ah, kali sih, Ali sama teman gua sekarang. Ya, maksudnya teman-teman kecil, teman-teman aku para aku malu pengamanan. Yang ketiga, eh, menurut ini, mau balik fakta. Bayangkan, bagaimana seorang kami berisi bisa dituduh dengan filsafat? video itu pertama kali ditonton langsung kepada Ustadz Arifin Ilham oleh pihak tertentu yang punya pangkat tertinggi di kepolisian gimana tak Pak Arifin Ilham berpercaya diunjukin begitu jadi fitnahnya nanti bisa terjadi pada saya besok-besok ada berita oh, nanti masyarakat lagi masyarakat itu je. untuk jen saya udah dengar Kapan hari pengajian Muhammadiyah di Pasar Rumput di jalan Jakarta Pusat itu ada zamananya ya oh Saudara-saudara hati-hati dengan alf yang takut, alf yang takut untuk, didirin pake Wah keren banget bocah. Memang begitu cerah mereka. Dulu juga mulai hantar dituduh pelagian, dituduh bikin tulisan men menggenji punya orang. Jadi gaya orang PKI itu tetap bulan hari. Maka nanti para jamaah saya minta, dengan kesempatan waktu yang sudah saya sebut tadi, nanti kita selesai tanya jawab, kita berdoa bersama. Kita mohon pada Allah, bahwa kita di ruangan ini, datang untuk melawan musuh yang akan menghancurkan agama kita siap? Bera <SILENCIO> siap Ya! <beraih -sa? SILENCIO> siap Bera Ya! <-sa? SILENCIO> siap kan <yang> PKI? Ya! <SILENCIO> <Siap> Masmi PKI? Ya! Maktif! Ola! Maktif! Ola! Ini teman-teman semua, bapak dan ibu-ibu <SILENCIO> Saya ingin pada malam ini kita kombinasikan antara akal kita yang tetap jernih dan bahagian kita yang tetap dengih Kenapa pejuang-pejuang itu dia tidak pernah kehilangan akal sehat dan tidak pernah kehilangan rasa kontrol menghadap situasi tersebut. Hari ini PKI menganggap dia tidak akan ada yang melawan Dan saya katakan dengan tegas bahwa basis PKI ini ada di Boyolali dan Semarang. Untuk yang tahun 2020. Itu saya dapat langsung dari staf TAHL 55TI ini dan mereka panggil saya. Jadi biar dia menganggap saya, ini sepura saya menganggap. Nah, makanya saya dibiung banget ini kemarin 4 tahun mau diapain lagi gua saya sekarang gak mau lagi panggil-panggil panggil yang lain aja Sambo sabo udah panggil Sambo. sabo yeah. so, udah jelas ngeburu anak buahnya sebenarnya putri malah ngambil semangat ini udah jelas-jelas perbuatan -jelas jadi ya yang ketiga menyembar berita hoax yang keempat membungkam ulama yang anti PKI yeah. saya kalau mau cerita pengalaman dari penjara itu kan, kan saya juga ya, polisi-polisi yang awal saya Emang lu kenapa? Jangan jagain duluan. Saya kan anak anak ketan. Ya? ya Ustaz. Nah, sungguh enggak enak saya Ustaz. Emang gua salahnya apa? Karena ada Ini ya, bisa tuh banyak tahu sih diri saya jadi bisa jaga aja di sini kan. Ayuh, mana orang di gunung bukan karena salahnya. Saya di ke kemanggor rimok, masuk kemanggor rimok, datanglah pulang fulan. Ya, orang ke Allah terima doang saja dong. Siapa iki sopo? Iki sopo iki kok sini? Oh, gedung yang bawa itu. Pak, bayangin gitu, saya dipindahin di tanggal 7 November 2017 saya dipindahin dari Menaeng Surabaya di Rover, ke over ke Mago sampai karutan yang kepala rumah tahanan itu bilang yang ngantri saya itu orang gila. Coba, terus saya enggak tahu namanya kasihan ya. Tapi memang saya ini terbukti ketika saya disidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu spaks, apa namanya saksi ahli saya itu jenderal dan Jenderal Sarohan Hadi. Dia dari, dari Cimahi Bandung menggunakan kursi roda karena dia sudah lumpuh. Dia bersedia ini saksi ahli saya datang ke pengadilan dengan kondisi tertatih-tatih dia berdiri. Dia tunjuk hakim. Hakim, kamu enggak tahu diri orang seperti Alfian ini harusnya bukan ditangkap begini. Harusnya disiapkan dia perpustakaan, disiapkan pengawal buat dia, dia bisa menjelaskan bagaimana PK itu bangkit itu akhirnya tiga tiga tiga, -tiga nunduk. Jadi ini terus terang saya cerita apa Bukan saya yang hebat, memang ini PKI-nya lagi, lagi memang... Terus terang pada zamannya. Jadi sekarang jangan mau dibohongin sama orang bilang PKI tidak ada. Pokoknya kalau Bapak Jedra, Raja Wiesel, kudu mengatakan barang siapa? Ada orang mengatakan PKI tidak ada atau PKI-nya mana, patut diduga PKI-nya dia. Hmm. Jadi di masyarakat kalau ada yang menolak-tolak pengajian membahas PKI berarti dia PKI atau simpatisan PKI. Apa kan dia apa? Ya, 30 September nanti itu fitur tuh, film 30 SPKI. Tapi jangan hanya itu, terbanyak Bisa diputar film Operasi Bersulam, bisa difilter film Gagah Kita, banyak ya. Saya saya anjurkan teman-teman agar kreatif. Atau kalau mau di searching ditanya keganasan PKI di Klaten, dia ketahuan nanti didiskusikan kelompok-kelompok disini. Nanti kalau untuk kajian strategisnya, boleh nanti kita ketemu lagi, tapi jangan panjang banyak, -banyak gini. Gitu. Kita nggak tahu mana yang jalan, mana yang intel. Kita nggak tahu nih, ya. di ada calling intel yang nganggung-nganggung, ada data polosek. Ya. Kalau di Jakarta saya tahu persis, karena saya lima tahun di saat intel Tangerang saya dengan polisi dekat dengan retara dekat gue di penjara juga, ampun dah <tuh> tapi emang dalam penjara, mereka dengan saya gojek-gojekan aja sih malam-malam jam 10 malam, -malam, malam, malam, malam gitu. kepala batalion dah Assalamu'alaikum Ustaz, gomong saya buang saya bawa makanan yang buat kena makan hmm. setelah dimakan juga? lah hmm. Ustaz makan, nemak ya jangan pilihkan kasus, saya tidak <tuh> <tuh> <tuh> kesel oh, dia tahu saya tidak salah apa-apa Ya, maka ini para jamaah semua, satu di antaranya saya dan tokoh-tokoh yang dimaksud Bapak tidak ini semua tokoh-tokoh yang imam-imam kita berbuat jadi yang ditekor oleh PPK itu satu berbuat mesti Jadi ada kalau berbuat Anda sendiri, tiba-tiba kan nanti kalau dia dibunuh, ya, imam terus ustad-ustad yang berbimbang. Tetapi tidak terkenal, maksudnya tidak terkenal, tidak viral, kalau saya kan terlanjur terkenal nih. Ya. Tapi keren juga nih. Dan yang dibunuh, seakan mau dibunuh. Dibunuh. dibunuh kalau bisa lawan, lawan yang keempat, yang kelima mematikan potensi perlawanan penangkapan Habib Rizik itu dianggap mematikan perlawanan pemenjaraan Alpiyah Tanjung itu dianggap menghentikan orang bersuara tentang PKI. tapi boleh saya cerita di pengadilan penonton saya mau ketawa ketawa, lucu waktu saya sidang di Uh, Jawa Timur di Surabaya itu saya pemeriksaan sebelum pembayaran sidang itu sampai 5 jam setengah hampir 6 jam dari subuh sampai malam. tapi hakim itu tidak mem memperposisikan saya sebagai seorang sebagai seorang pesakitan dia memproposisikan saya kalau orang di belakang. ini persidangan atau perhuliaan karena para hakim-hakim itu merasa kok belum pernah tahu ini untuk bagikan PK ini tahapannya. Ini sikap pertama, ini tempatnya kegiatan di mana Jadi kalau terus banyak terus saya jawab terus diare saya lama-lama. Makanya ketika saya di Polis Bebas, nah dia terus berharap tapi tetap ayamnya. Saya dikasih empat tahun. <tuh> Oke, okay. upaya mereka yang berikutnya adalah menimpangkan kesalahan pada pihak lain. Itu watak orang pemakai PKI. Yang berbuat siapa, yang disalahin siapa? Yang berikutnya adalah menempat rasa ketakutan. oh sih. Jangan takut, jangan takut. Tapi desa begitu, jangan di sini. Itu terjadi di banyak daerah, ditakut-takuti. Jadi upaya mereka seperti itu, maka kita sampai sekarang apa upaya program kita? gitu ya. Ini kalau mau yang berat-berat boleh. Nah, ini buku ini saya pikir saya nggak tahu nih, boleh baca hubungan di jamuan di sini bawa uang duit nih, makanya saya nggak bawa, saya taruh mobil, orang nanya, tidak dibawa, nggak ada yang nanya nih. Nah, Nanti sebelum kita tutup juga saya minta ketua panitia subgabungan remaja raya kita insya Allah karena ada bu uh, subgabungan remaja ya, sesolol itu kita untuk kita, kita, kita buat ini 10.000 remaja raya Kemarin Allah takdirkan kita bisa mendatangkan 1.300 dan 1.000 yang kita kirim. Mudah-mudahan nanti dari ada kedua panitia ini, dosen UNS. Upaya kita yang pertama adalah melakukan upaya kontra media informasi, valid, dan agrikrom. Saya nyatakan PKI, duit comeback, saya nyatakan g di PKI, dalam dan pelakunya adalah PKI. wah, nyalakan itu gini gini gini gini gini yeah. Oke, ini buat jamaah semua. Saya nyatakan, saya nyatakan dengan tegas bahwa PKI memang sudah ada di mana-mana dan PKI tidak sanggup melawan orang yang berani mati melawan mereka. Mereka cuma berani takut kita, sama nyerbu lewat belakang. Kalau berdoa depan, makanya mereka banyak mengandalkan dukun. Ya, dia takut nggak dengan orang-orang yang bodoh ini? Kan dalam dalam film kan saya ini orang badan. Saya kan tidak berada dalam dunia persilakan, dalam dunia penjahat. Itu kalau orang yang punya ruh matong ilahiyah, itu kan mereka biasanya di, dikawal dengan kadang-kadang cinta Dia takut Makanya saya minta buat semua pemuda-pemuda, saya baca tadi di koran, katanya tokap mendapatkan ilmu kegembaraan sih, atau lupa ya. <tik> koran, bukan yang terbuah, ya Allah.